Hai guys, kita jumpa lagi dengan saya Indiana Kali ini main hadir sebagai pengelola rumput skin couple guys. Cara guys, kaya -kaya ingin melihat hasil karya Lore Indiana Rotal. Skin nanti bisa dilihat ya, karena kita lihat, kita ketika sumpah ini tidak terlalu apa Nah, ada kegiatan habis kerja, nyantai-nyantai ada seorang anak minta dipotong gaya skin tattoo ini anaknya, sedikit agak gimana ya penampilannya ekstrim, bisa dibilang ekstrim gitu. oke okay guys saksikan hasil karya tangan orang jilar di <tuk> ini dia guys artuk I'm Lorenginar Barber dan ini mediatornya atau stylistnya Lorenginar Barber. Oke, okay. gimana guys? Dapat kalian semua. Wow, keren. Ganteng deh, ini anakku. Hmm halo dek. ah gitu senyum dikit dadah dadah namamu siapa? ade selamat oh selamat oke okay, oke okay. nanti bisa dilihat ya ade selamat di youtube nya Lorenzinar Barber khususnya di channel Lorenzinar Barber ini mumpung libur panjang katanya minta dipotong gaya skin tattoo Inter. tapi asik dilihat. Dilihat dari jauh. Oke, kita memutar, guys. Oke, kita lihat dari dekat memutar, ya. Oke, si. Ada selamat ini terlalu tampil berani kalau potong, guys. Perhatikan di bagian alis depan, guys, ya. Menyambung ke body skin di atas telinga. Oke, okay, keren banget. Oke, okay guys. Terima kasih sudah menyaksikan channelnya Loren Ilar Barber. Ini stylenya penasaran, guys. Oke, okay. Loren sudah ini, guys. Ya, sukses untuk Anda semua. Ya, sudah support Loren. Ya, sudah subscribe channelnya Loren agar kalian sukses dunia dan selamat di akhirat. Oke, okay. salam. Good luck.